จายก่อนหมู่จะจากลีกไกลมาเจ้าดับพ่อมากระจามาวินัยอลิอุลุอเลอีเลอลิจะโตเล diam ulodo mu tak paya aku kira hala yo oh kena hal yo ku beyo kata ulodo lah onda rutel do beyo jiwa hala belaku bak bunyo bodo lu disein membuda taj kol mu ja jag li macam japo mak samo binuae Aleh ulu, aleh ile, aleh jatuh, aleh naik, kau jatuh pula lagi. Walau bubuk Pasal zaib matalia Eh hey, bema Apa kata kamu mau habis yuk ni Weee Mau konek cek baga klamu Bema duka oge Kata kamu mau tak tu weh ni Kata kabin yuk nu Jaga mulut Jangan jumpa Denk buta de tak sebayang Bila bema Mau buta lu ya bema Jual butuh, aku butuh mulang 80 riak kedah bayar Tak jadi, single bohko balosode orang pangi jula keterre. Ore hani <laughs> lah <laughs> kebange baju pada gobo. Eh, eh, jeda kata baju pada gobo. Muda thay mujumu, muda ada aku berdua. Eh, mukhetui. I call my child like I. Myself a poor man, so I'm in no way. ale need a roof, I need a life, I need a job, I need a knife to call my child like I. Siapa di dalam jaman Buka pitu banget bangat Kawin ok doh tok dek Baga apu lama sangat Kelamu kawal tanda api senyak Siapa di dalam jaman Buka pitu banget bangat Kawin ok doh tok dek Baga apu lama sangat Abis senyap Buka Buka Sapa kuni leh tupi Kau bohong Banga Banga Sapa dah nak tupi Ngak-ngak A-a-a do, -do, -do. Tiap Po didah Lejah me Buka pichu bangak-bangak Kawin nak no oktok ok dek Sapa no tu bingang-ngang Berok apa lama sangat Aa tiap dede Siapa jamen, jalan jaman Buka pichu bangak-bangak Dokter apa apo la mo sangat kalau mo kau tanda pintu habisnya buka buka tapak pun ni letu beku bohong banyak banyak tapak kuno tu bedang ngan ke buyo luar kita sakit perut benci lah kalau tutup Rasa No royak kore Raja betul Payo no makan Jujur Oge jate Biduk dumo Tapi kita jangan berdoli Biarmu baru gaya Jami Wih hati pehe Tak ada dua hari Boleh pergi Kalau tutup rasa Nak roya kore Terajak betul Payah nak makan Jujur Oke, jateng, bedo dulu. Oh, tidur jangan e malu. Ngagetin dong, demo malu. Epo kali, sajo somo. Begok dalam jambe Okey, duduk, duduk, nunggu dia, duduk, nyanyilah jambe Pagok ni, say Siapa di dalam jambe Buka pitu bangat-bangat Kawin ok-dok tak den Begok apa lama sangat Kelama kawai tenteh abis senyap Buka, buka Sapa kuni di tubik ke padu tu nganga tengok tu oh, gitu lalu ikut siapa nak no. menyebelo, Mahu sorak ikut orang yang temu dengan jatah ikut jatah Lagi ku tengok mungkin tuh tu, aku dah nak titah. Oh, munggalok itu lalu ikut siapa nak pegang?